Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Pulgi. Ya, dan hari ini kita bermain Minecraft Survival lagi. Ya seperti yang aku kemarin bilang, kita bakal lanjutin uh, farm fa automatic farm farm ini dulu ya, karena kita mau uh, apa namanya? penuh penuhin ini ya, enchantment enchantment ini. Ya, terus ini kita udah punya banyak juga ya di sini dan itu keren banget oke okay. ya terus di sini yang di sini aku udah taruh semua di sana ya karena bakal penuh aku juga udah explore ini ya Cet, ternyata cuma pendek doang Ada skeleton dan beberapa mempelainya, ya. Terus, um, ya, seperti yang kalian lihat, ini uh, trading halnya udah aku ya, agak upgrade lah, ya. Jadi, di dalam sini ya, aku udah kayak gini, ya. Jadi, kita masih bisa masuk gitu loh. Nah, terus di sini, di dalamnya juga udah aku taruh kayak gitu, ya. Jadinya. Ya, ini tadi aku lagi dituin sih, tapi aku mau langsung rekam aja gitu. Ya, jadi di episode kali ini mungkin kita bakal trading-trading uh, aja ya, sama nyari-nyari sebelah aja gitu. Ya, ini mobilnya belum dapat kerja, terus ini villager yang ada di laut kemarin itu ya, di dalam deret itu. Kalau kalian tahu ya, yang ada di sini nih. Tadinya di situ kan ada dirt, nah isinya villager itu, kalau kalian nggak tahu mungkin yang nggak nonton dari episode pertama, ya terus ini juga um, Crimson sama warp-nya udah aku pindahin ya ke sini, ya jadi nanti kita tinggal farm gitu aja ya. Oke okay, terus, ya mungkin kita bakal langsung aja nyari villager-nya ya mungkin upgrade nya nanti aja ya jadi kenapa aku upgrade uh, farmnya ini apa trading hall nya karena biar lebih gampang gitu apa namanya nah, sport flage nya karena agak susah juga ya harus ditaruh blok dulu jadinya kalau ini kan bisa nih ya kok oh, bisa enggak ya ya ditutup-tutup nanti flage gini ya Oke, okay. terus villager villager di sini udah aku berit-berit juga ya, Tuh jadinya villagernya lebih banyak lagi. Terus aku ada masalah sedikit di sininya ya. Ya, ini nggak tahu kenapa villagernya tiba-tiba uh, kehilangan kerjanya. Ini trap kenapa aku taruh trapdoor kayak gini? Karena Kemarin kejadian, jadi Villager-villager yang kecil Udah pada gede jadi, Nah itu masalah besar ini Ini juga, kenapa coba Gak dapat kerja Aduh <gifin> Biarin Oke jadi mungkin kita Fokus aja dulu ke Trading-tradingnya Kalau masalah ini nanti aja deh Ya jadi ini punya banyak plugin aku Mungkin aku bakal transport Transport dulu kelajernya Atau gimana gak tahu Oke mungkin aku bakal upgrade sebentar Karena ini ya, Biar lebih gampang juga ya kalau masuk-masukin kregerinya aja nanti tapi sebelumnya kita punya letter di chest ini kita bakal nyari sesuatu apa ya buku enchantment ya jadi yang aku pengen taruh itu mungkin throne, seorang setiga kita bakal cari throne setiga ya dan oke okay. throne ditaruh oke okay, kita nggak punya 3 setiga Ya, ini bakal jadi agak lama ya. Ya, pastinya aku mungkin bakal timelap saja ya. Oke. Okay. Oh ada respiration tiga nih. Lumayan bagus sih. Kita belum punya respiration 3 di sini. Oke, okay, bentar. Mungkin kita bakal cek dulu buku-buku enchant mana Aku ada respiration enggak ya? karena pastinya kalau udah apa udah di enchant gitu nggak bisa di enchant lagi ya apa drive ininya? ya tuh nggak bisa nanti kita harus pakai buku jadi ya, di sini belum ada respiration ya jadi mungkin kita bakal ambil respiration bukunya juga gitu ya ya walaupun kita butuhnya satu respiration doang tapi nggak apa-apa bakal berguna juga ya ya ini oh oke ada enderman tadi nggak tahu di mana tapi udah nggak apa-apa kita abaikan dulu aja ya jadi mungkin aku bakal beli-beli dulu ini oke masih ken ini agak mahal ya jadi mungkin kita bakal cari lagi deh Ya kalian juga harus pastiin ya walaupun nya kalian butuh. Tapi pastiin kalau nya enggak terlalu mahal banget lah. Ya, eh, maksimal di bawah 30 lah, 30-an gitu. Ya ini enggak ada yang 30 nih. Nah, ini berarti elemen ya, lah Oke, ini 35 sih. Ini di bawah 40 lah. 40 udah mahal itu. Ya, jadi ini 29. Terus kita belum punya bersebelah nih Jadi mungkin kita bakal trade-trade lagi Kita bakal ambil iron dari sini dulu aja ya Itu by the way ironnya bukan lama itu ya Aku udah gituin berapa kali ironnya ke chest. Ini Jadi udah banyak banget nanti aku tunjukin Ya terus uh, aku mau bilang dulu aja ini karena udah mau malam juga Terus villager yang ini belum restock dia Mungkin besok Ya, nah, ini aku udah upgrade-upgrade juga, ya, dengan beli-beli armor-armor ini, walaupun nggak guna apa-apa. Buat di-upgrade juga, mungkin dia bakal ada yang bagus, ya, kayak diamond armor itu Ya, ini nggak apa-apa, ya, nanti mungkin buat hal guna atau jadi kita tidur aja dulu. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Ya, ini belum restock juga eh, ini bakal ganti ga sih ya? Langsung dulu ganti Kita... Hmm. Oke okay. Kita mungkin bakal tungguin aja ya Oke, okay, mungkin aku bakal buat aja Inion stick Oke okay. Kita langsung punya banyak Oke, apa-apa ya? Masih belum cukup juga. <laughs> Oke, ini kita bakal tungguin aja ya. Semoga kalau nggak salah, kalau nggak dibeli dulu, dia bakal berubah lagi. rencananya ya, ya tapi semoga aja nggak berubah. Ya, nah, kita nggak bisa emerald atau apa, apa lagi ya? oh bentar ada ini. Okay, eh flash kita langsung habis tapi nggak apa dengan flashnya buat itu ya buat ngetrack gitu Rotten flash buat apa lagi yang paling nggak guna tuh poison spot itu <laughs> oke okay, kita bakal langsung ngejar oke okay, kita kita dapat 30 gimana mana, -mana? oke okay, belum feeder falling belum kan kita? ya belum feeder falling berarti kita langsung ambil aja satu Oke kita dapat feeder falling satu. Ya berarti ini udah permanen. Budgetnya feeder falling terus. Dia nggak bakal berubah. Jadi kita langsung aja. Uh, kita kasih dua villager lagi ya. Sama kita bakal buat leg lagi. Ya jadi aku udah pernah belum sih uh, liatin cara transport nya ke trading hall. Ya begini caranya ya. ya kita buka dulu di sini nah jadinya kan frigeri frigeri ini walaupun dia masuk ikut ke sini dia nggak bakal langsung keluar ya makanya aku taruh dua itu ya jadi kita langsung aja tapi hati-hati karena selanjutnya uh, bisa savokit ke tembok ya kalau kita hati-hati oke jadi aku belum pernah nyoba sini kalau begini caranya gimana tapi semoga aja bisa jadi kita taruh dulu viajirnya di sini ya ini baru kita tutup dulu terus kita curi Oke jadi nggak keluar bagus Oke jangan buka yang di situ ya terus kita bakal buat letter lagi ya kita kalau buat letter kita pasti butuh slab ya ini sekitar enam dulu, apa 12 ya. Terus kita bakal buat bookshelf satu ya. Nah, untuk buat lectern kita butuh slab sekitar segini. Oke. Okay. Ya, mungkin kita taruh-taruh dulu ini ya. Terus yang ini udah. Oke, okay, udah restock ya. dia. apa-apa kita uh, jual-jual ironnya ya. Karena kita masih punya banyak iron. Terus ini yang rotten slice, mungkin kita bakal aja ya. Oh iya ini brewing nya aku dapat dari village ya. Bukan dari blast ya, jadinya. Oke, kita bakal coba lihat-lihat ya. Projector protection 2 eh uh, yang aku butuhin, tapi levelnya kurang ya. 2 doang dia. Aku butuh uh, level 5 yang eh level 4 yang paling max, ya. Level 4 iya. jadi aku belum punya protection 4 ini protection 4 mahal banget ya Ya udah kita cari yang lain dulu deh oke hampir nih, Tons dua dia kita butuh Tons 3 <tuh> Nya tadi ada enchantment, enchantment yang lumayan bagus tapi kita masih belum butuh jadi kita bakal carinya nanti lagi aja ya ya uh, kalau aku sih nanti aja gitu kalau masih belum dibutuhin oke terus tiga nih Oh tidak kurang kurang satu gitu, udah gitu. kita ambil aja itu saja ini oke terus tiga tidak ambil sekitar duh oke aku kurang emerald ya Hmm, mungkin nanti aja. Oh, ya, kita udah dapat tornus 3 nih. Satu. Aja. Oke, yang penting kita udah dapat. Ya, terus kita oh, mungkin bakal enchant engine 2 aja Oke, jadi uh, kita bakal Enchant apa lagi? Oh ya Kita bakal engine fire aspect di sini. Oh, kita ini juga kita butuh sharpness. Yang karena uh, ini belum ada sharpness nih kita butuh sharpness, biar shorty tab oke ya jadi kita tuh dulu kita masukin villager, oh, ay masuk oke dia udah masuk Ya sampai ada villager yang masuk lagi ya oke terus kita langsung bawa, oke udah mau malam kita tidur dulu ya terus biar sekalian juga mungkin kita bakal Bikin lectern juga ya. Oh, ini udah penuh ya. Berarti kita nanti selanjutnya bakal... Uh, nyari villager-nya di sini. Kalau itu juga udah penuh. Kita bakal ke atas. Tapi... Aku belum kepikiran nih cara... Biar ke atasnya di mana ya. Mungkin nanti pakai piston. Gampang. Ya, nggak apa-apa. Kita urusin mindu aja ya. Ya, terus ini kita ancurin pelan-pelan. Oke okay. Terus kita langsung taruh sini aja Ya Mau mob mob kayak villager-villager uh, Yang dua blok gitu ya Zombie dan lain-lain Gak bisa lewat tractor ya Kalau player kita Kayak kita gini Bisa dia Oke okay, jadi Ini kita bakal Menuju aja ya Kita bakal fokusnya ke sharpness 5 Karena kita belum punya sharpness ya Oke, langsung aja cari ya. Oh, Projectal protection 4 nih, ada harganya. Okay, mungkin kita uh, projectile protection juga aja, ya. Ya, kalau mau bagus juga terus kita butuhin juga, nggak apa-apa. tapi kalau yang kita lagi nggak butuhin, jangan nggak usah. kita okay, tadi berapa harganya? mungkin okay, murah, kita bakal ambil satu ya. Oke, okay. jadi ada beberapa item juga yang aku belum enchant, kayak si uh, sir, mungkin sir. Uh, butuh nggak ya enchantment ya mungkin nggak usah dulu, kita bakal enchant uh, kita aja, kita bakal butuh unbreaking ya. Oke okay, kita kurang, tapi nggak apa-apa kita bakal ambil aja dari sini. Oke okay, kita kekurangan kurang iron lagi. Oke okay, waktunya pamer-pamer. Ya yeah, jadi iron aku ini ada segini ya. <gulit> Lihat ini block of ironnya. Ya emang, emang belum banyak belum terlalu banyak juga sih ya, tapi ya lumayan banyak lah. segini loh. Gimana enggak banyak? Banyak nggak tuh? Banyak banget. Kita pastek tadi iron blocknya. Gimana enggak banyak itu? Oke, terus kita bakal track track lagi ya. Gak apa-apa. Ini ironnya kita habis habisin. Terus, ya aku belum cara jess ya Einstein-nya eh, eh, ya Tadi berapa? king ambil, kita buka ambil 13 Kita ambil ini Terus kita bakal cari mending Mending mana? Oke kita ke mending kita, kita butuh 28 jadi kita trade lagi Oke, nah ada Mungkin kita bakal Bikin stick aja Kita ambil Oke, okay, kita masih kurang kas ini Oke, okay, udah harus stok lagi Kita udah punya 18 Mungkin aku mau uh, mau ambil berapa kayu dulu Buat bikin stick lagi ya Oke, okay, jadi mungkin aku bakal uh, taruh-taruh dulu ya di isinya kita ambil Oke, okay, ini udah restock belum? udah oh, belum restock ya Jadi, nggak apa-apa Kita bakal Ini dia Oke, okay, kita punya banyak stick ya Oke, okay, kita udah punya 28 Pas banget oh, Pas ya nggak apa-apa tapi Karena uh... Oke, okay, jadi Tadi kan unbreaking udah ya Aku mau mastiin nih mungkin okay, breaking udah breaking juga udah Jadi sekarang tinggal iniannya, uh, Mending ya Oke, okay, kita udah Mending Oke, okay, terus um, ya Mungkin itu aja ya Oke, okay, kita bakal ambil-ambil ya Enchantmentnya Terus kita enchant semua Oke, okay, terus aku nggak pasti nih Level aku cukup buat enchant ini semua Ya karena aku juga ya nggak tahu sih. Terus kita lepas dulu armornya mungkin karena nggak tahu aku yang gimana harus itunya. Oke pertama kita bakal enchant shield dulu ya, ambil king sama mending. Oke, udah ini, eh, oh, ini bisa di turn sih? Oh nggak bisa ya? Berarti itu cuma bisa di armor mungkin torsnya kita bakal taruh di sini dulu aja ya di chestplate oke okay, ambil terus uh, ini pakainya belum ada sih ya terus nih oh kita kekurangan ternyata berarti kita bakal ke inilah ya apa namanya nether kita bakal ke gold farm ya kita bakal nyari XP oh ya hampirubah oh, kita... oh my God nggak pakai ammo gak ada goldnya lagi oke okay, oke okay. lupa aku kompi rupa. rupa kita ambil gold dulu gold gold mana gold oke okay, kita nggak ada gold <laughs> Mungkin kita langsung buat aja ya udah aman oh iya yeah. <laughs> oke okay, kita pakai pakai pakai pakai dulu terus kita langsung neder sama buat soal di nedernya ini jalannya kita bakal nanti uh, ganti S ya ya di episode gak tahu mungkin ya pokoknya ke depan nanti aku bakal ganti S jadi terus kita pakai bot ya transportasinya nah nanti bakal jadi cepet banget itu tapi sementara kita bakal lari-lari kayak gitu dulu aja ya ya karena belum uh, saatnya <gifles> ya nanti aku mau Itunya di off kamera nggak tahu atau pas ngerekam ya. Oke, jadi kita udah nyampe di sini. Sekarang kita mau ambil snowball -nya dulu. Oh iya, terus uh, blast furnace-nya tadi itu aku ganti ya. Jadi blast furnace yang aku pakai ini sebelumnya punya villager yang di dirt itu loh, di tempat dirt itu. Nah, jadi aku mau ganti gitu loh ya terus kita ambil snowball mungkin segini 16 20 ya 20 20 snowball terus kita mungkin bakal timelapse aja ya di pigment farmnya ini karena bakal mungkin agak lama mungkin segini aja ininya pigmentnya Oke okay, di bagian ini mungkin aku nggak bakal skip ya nah ini saya banget aku bakal lepas dulu sih kan ya Wah mantap ya ini shortnya biarin aja dulu ya ini cara yang gampang ya buat nyari gold sama XP untuk Uh, ya, enggak beginner juga sih Tapi ya, kalau kalian Belum punya blaze Farm Atau uh, Enderman Farm gitulah Ya, mungkin Pigman Farm bisa Ya, terus Ini levelnya, kita 12 Terus kita masih punya 3 Enchantment lagi nih Yang belum kita isi Jadi mungkin aku bakal time lapse lagi ya Sampai udah Cukup mungkin, level 30 lah atau lebih yeah. ya kalian lihat itu ada enderman kita bakal Nihat ke enderman itu ya <laughs> kita iseng oke oke oke ya udah lihat bakal telang... sini ke bawah sini ayo ke bawah ke oke di jatuh Rai, ya Oh juga pernah ngelakuin itu ya uh, sebelumnya tapi off kamera ya jadi ini tuh Agak uh, Ada Enderman farmnya juga lah Ya tapi dikit ya nggak kayak di end. Ya nanti mungkin di end kita bakal Bikin farm juga Enderman Tapi aku mau default. Ya gimana nanti sih Oke terus ini mungkin bakal jadi yang terakhir ya Kita bakal langsung aja lagi nggak oh, malam-malam. Oke, nirmenya malah di sini. Ya kemana dia? <guruh> Kabur lagi dia. Oke, ini agak masalah ya. <tuh> Oke, okay. kita dapat dua ender pearl. Oh, banyak kita ender pearl-nya. Oke, okay, jadi ini goldnya taruh sini-sini dua mungkin. Kita bakal ender pearl-nya ambil. Golden -nya juga ambil mungkinnya. Kita bakal bikin golden inget dulu. Oke okay, ya, jadi kita langsung pulang aja. Terus kita enchant Ya, jadi kita udah pulang ini. Oke, okay, kita bakal langsung enchant lagi aja ya Oke, okay, goldnya nggak apa-apa Taruh situ dulu aja Tadi yang aku pengen taruh apa lagi ya Oh, projectile protection Kan protection udah Fire protection, blast protection Satu lagi, projectile protection Di lagging saja ya Terus fire aspect Kita bakal taruh di netherite Sama feeder falling kita bakal taruh di netherite boots oke okay. oke okay, ini udah damage banget nih terus kita bakal langsung pakai lagi aja ya oke okay. udah di upgrade ya jadi uh, mungkin kita nggak bakal lama-lama ya uh, aku mungkin enchant segini aja ya karena masih banyak lagi sebetulnya enchantment-nya ya ya dikeren aku sih bakal jadi agak cepet lah, tapi malah lumayan lama juga. Jadi mungkin encannya aku bakal off kamera atau gimana nggak tahu. Ya mungkin bakal off kamera sih. Ya tapi segini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe kalau kalian suka video ini. Kalau kalian mau lihat video yang lainnya tinggal klik atau pencet di sebelah kiri kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dah.